Apakah Na Ae Gyo kembali? Atau itu Oh Yoon Hee atau Seok Kyung? Di teaser akhir episode 5 terlihat seorang perempuan berambut pendek dengan tato kupu-kupu berjalan menggunakan gaun berwarna merah muda. Banyak sekali perdebatan terkait siapa sebenarnya perempuan itu. Banyak fans dari TikTok Mimin yang mengatakan jika itu adalah Oh Yoon Hee atau Seok Kyung yang menyamar menjadi Na Ae Gyo. Namun tetap saja masih menimbulkan berbagai macam spekulasi terkait perempuan itu. Ada juga yang mengatakan jika itu adalah Sim Suryon yang menyamar kembali serta tak sedikit yang mengatakan jika itu Naegio. Mari kita bersama-sama bahas satu persatu. Pada episode 5 kita mengetahui jika Oh Yun-hi telah meninggal, namun tidak menutup kemungkinan jika Oh Yun-hi masih hidup. Seperti teori yang Mimin bahas pada video ini, lalu apakah benar Oh Yun-hi yang menyamar jadi Naegio? Menurut Mimin kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Karena Oh Yoon Hee sendiri masih dalam fase penyembuhan pada episode 6 nanti, terlebih pada saat jatuh ke jurang itu seharusnya kaki Oh Yoon Hee patah dan masih belum bisa berjalan dengan sempurna. Jadi, kemungkinan Oh Yoon Hee menjadi Nak Egyo sangat kecil. Lalu, bagaimana dengan Sok Kyung? Kyung juga tidak mungkin menjadi Nak Egyo, karena Sok Kyung sendiri masih belum pernah bertemu Nak Egyo secara langsung, karena yang dia temui di season kedua adalah Sim Suryon yang menyamar jadi Nak Egyo. Jadi Kyung tidak mengetahui bagaimana karakter Naegyo selain hanya wajahnya yang mirip dengan Sim Suryon. Lalu bagaimana dengan Sim Suryon? Sim Suryon memiliki kemungkinan untuk kembali menjadi Naegyo. Mungkin saja jika Sim Suryon merasa putus asa setelah kehilangan orang-orang terdekatnya mulai dari Min Sol ah hingga Oh Yun Hi karena ulah iblis Jodante. Jadi dia membutuhkan karakter Naegyo yang kuat dan tegar serta dengan frontal berani melawan Joe dan T seperti pada season kedua sebelumnya. Namun jika tujuannya hanya untuk melawan Joe dan T rasanya kecil kemungkinannya hal itu bisa terjadi, terlebih pada teaser episode 6 kita melihat sin di mana Sim Suryon memandang sebuah papan yang berisi kejahatan yang dilakukan Joe dan T bersama dengan Kang Mari. Selain itu Sim Suryon juga pergi ke rumah sakit dan detektif swasta yang Oh Hyun Hee kunjungi sebelumnya. Jadi kemungkinannya masih 50% Sim Suryon menyamar jadi Na Egyo lagi. Lalu bagaimana dengan Na Egyo? Ini akan jadi plot twist yang sangat besar, karena mungkin saja sebenarnya Na Egyo masih hidup. Apakah kalian masih ingat jika Mimin pernah membahas tentang pengkhianatan sekretaris Jo sebelumnya? Kalau belum silakan tonton nanti setelah selesai menonton video ini. Linknya akan Mimin taruh di deskripsi box. Pada video itu Mimin mengatakan jika Sekretaris Jo kemungkinan adalah orang suruhan dari Logan Lee. Dan jika memang benar Sekretaris Jo adalah orang suruhan Logan Lee, maka Naegyo kemungkinan besar selamat. Jika kita kembali pada season kedua saat kematian Sim Suryon kita bisa melihat bahwa sebenarnya Sekretaris Joe mengetahui keberadaan Sim Suryon pada saat itu yang menyamar menjadi Naegyo. Namun dia tidak mengatakan pada siapapun terkait hal itu. Nah kita juga mengetahui bahwa sebenarnya yang ditusuk Joe T adalah Naegyo bukan Sim Suryon. Lalu bagaimana bisa Naegyo selamat? Kunci sebenarnya dari permainan ini adalah Sekretaris Joe. Jika dugaan bahwa Sekretaris Joe berkhianat dan merupakan orang suruhan Logan Lee benar maka Naegyo akan diselamatkan oleh Sekretaris Jo. Karena hanya Sekretaris Jolah yang mengawasi mayat Sim Suryon yang saat itu dibawa pergi. Bahkan kita belum melihat mayat itu sebelumnya. Jadi ada kemungkinan Sekretaris Jo menyelamatkannya dan menunggu momen yang pas untuk Naegio kembali. Terlebih pada saat itu Sim Suryon yang menyamar sebagai Naegio dibawa pergi oleh dua orang ke dalam mobil hitam. Dan kemungkinan orang ini adalah suruhan Sekretaris Jo yang sebelumnya melihat kehadirannya dan merasa takut jika rencananya gagal. Lalu apakah itu artinya Sim Suryon mengetahui rencana sekretaris Joe? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya jika Naegyo telah mati? Atau kalian sependapat dengan Mimin? Ingat ini hanya sebuah teori saja. Untuk kebenarannya kita harus menyaksikan episode selanjutnya. Jadi kita hanya bisa berpendapat dan berteori dengan misteri apa yang selanjutnya akan terjadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. See you on the next video.